Euro, USD bearish, awas penetrasi ke bawah. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Euro, USD sedang melakukan fase tekanan.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro-US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.13179 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.13587. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08